Oke misalnya khusyuk. Kemudian khusyuk ini anda anti perempuan. Ketika anti perempuan itu setan goda anda sampai janggal, ketika wong kok katut rondo, katut Kelima Klimate kue kowe janggal mbek Nabi Sulaiman. Susu janggal mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak wis ngene kan. Paling gak kue sadar. Nak seneng wedo itu normal. Puncake dadekno iman nak poligami itu normal. Ya wis ngono tok setan barno. Luane Masyur Siti Nurta kok apa anda punya sahabat punya apa Anda ingin menghilangkan gak? Tapi sempatnya aku raziin kok sakit? Dan aku rasa waktu yang berarti ratihitung nih kalau gue zino, ratihitung ibadah kalau aku rasa waktu yang baik, gue tambah waktu, ratihitung, wow marazino, gue waktu, ratihino, ambek nopo Gue dan mulai jadi maruf-iruf banget. Seperti aku raziin, ini perlawanan wong alim terhadap setan-setan. Maulani setan orang tua cerita ini nabi dibantah wong beli saya bantah nabi mesti wong husu. Malam orang nonton wong alim, gedung wong husu. Fahmi, gue sudah 2000 silsi lagi.